Oke okay guys jadi malam ini kita bakalan ngeraksin salah satu video cewek yang lagi viral viralnya banget nih sumpah ini ini cewek dimana-mana pun ada tau nggak mau di story IG mau di short YouTube mau di real Facebook di story WA orang-orang dia semua isinya tau nggak Nah jadi malam ini tuh aku ketemu akun dia yang ada di tiktok Dan aku follow Dan oh my god Sumpah Followernya itu sekitar 1,2M Dan kalian tahu ini video Gara-gara video yang satu ini Yang satu ini nih Yang sekarang nih Yang like aja nih 1,3M Tau gak Gara-gara video ini Dia tuh viral banget Tapi aku gak tahu ya Dia dari padang atau dari mana Gak tahu nih Tapi dari bahasa dia Dari caption yang dia tulis Ini bah pakai bahasa padang gitu. Nah aku mau -reaction video reaction video, video video dia nih Kayak gimana sih ya Penasaran sih Oke, okay? bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel youtube Ramah Papsi Atau teman-teman juga bisa follow fanspage Facebook Ramah Papsi Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke, okay? yuk kita langsung aja reaction video cewek yang lagi viral-viralnya banget nih Let's go Penasaran ya gak? Oh, Sumpah asik bener sih wajar sih viral ya wajar sumpah kenapa jadi gaya dia tuh nggak berlebihan enggak berlebihan tapi uh, apa ya bikin candu lagi tuh ya Aduh sumpah gokil ini <tik> lagi lagi <-laki> ya <tik> Oh amatik, ketu. Oh amat ikat Ini tipis-tipisnya dia tuh bikin candu tuh nggak bikin nagih gitu Aduh hmm. Lainnya dibini udah dia Oh amat ikat <SILENGSECAL> ada bikin susah tidur, kamu juga ada. Jadi, ini tuh musik ini tuh jadi favorit dia, ya. Jadi, favorit jadi andalan dia gitu. Dia tuh viral gara-gara musik ini dengan gaya geleng-gelengin tipis-tipis juga, senyumnya yang menurut, menurut gue sih. Ya Gimana ya, ada mikat lah ya. Pesonanya tuh memang kuat sih. Pesonanya memang kuat, sumpah. Dia tuh gak terlalu cantik, dia gak terlalu cantik. Cuman pesonanya lebih kuat, lebih... lebih... apa ya? Aduh, lebih... aduh, gimana ya cara ngomongnya? Oh, amat deh, Mama, terima kasih. Aduh, kan